Om Swastiastu, salam. Kalau komedian nggak punya cewek lain, berarti nggak lucu. Ah. Berarti selama ini yeah. ngentot modal yeah. lucu. It's Harta Tata ketawa. Ah. Weh, selamat datang lagi di catatan kaki Pak. Wih, kita udah tiga bulan tidak berkon. Oh. Dan kita ini. agak ngobrol berdua, kita udah kedatangan tamu dari jauh, jauh sekali. Terima kasih Mas Bobby Darwin udah. Siap mau masuk ke I, iya ke benar ke tapi ngomong-ngomong dia katanya punya bis baru <laughs> <laughs> enggak saya nggak percaya Mas Bobi ini kernet bis nggak percaya pasti Mas Bobi punya <laughs> oh, supir <laughs> bener supir uh, bis tolong nanti ditandai PO Haryanto Oh, oh okay. beach, kalimu, itu rally Mosodo. sodo Oh, sodo. Sodo. tau Tahu sodo ya. Enggak. Enggak. <guluh> <laughs> Nanti tandai aja oh. Pi biar biar banyak yang nonton oh, gitu. <guluh> saya Saya saya juga pernah main bis virtual itu. Oh iya. Yeah. Kan? Simulator simulator, simulator, gitu. Sama. Sama. <guluh> <guluh> simulator gitu. Sama. Sama. Kayak simulator itu. Sama. Kalau nyetir itu, cuma nabratnya lebih keras, Tapi ngomong-ngomong harga bis berapa, bang? Kalau boleh tahu sih harga gitu. bis ya, iya kan? Ini bisnis base ya. Iya. <laughs> uh, aku kan, aku kan cuma sebagai penggemar, tapi uh -uh. sedikit banyak aku tahu info-info tentang bis. Oke. Uh -huh. Harga bis itu tergantung mesinnya apa, uh -huh. terus bikinnya di mana. Kalau di ada tuh karoseri base di Malang itu tempat bikin bis itu Adi Putro namanya. Uh -huh. Oh Adi Putro. Itu kemarin untuk mesin Scania K360 dengan body base Adi Putro Jetback 3 itu habisnya 3,5 m. Kan? Oh, satu bis ya satu bis. Wih gila 30 itu mesin Mercedes apa apa? Scania. Scania. Uh, Scania oh. -360. Tapi itu belum belum interiornya, oh. ya. hmm. belum interior, uh, belum lighting punya ya. Tapi memang kita kali ini tidak memas bus, motor Iya ya. Itu awalnya. Ya. Penduduk Bali itu tidak familiar <laughs> dengan bis Iya. <laughs> yeah. Apalagi dengan Bismillah. <laughs> Mas Darwin, <laughs> <biar> apa <laughs> kita akan membahas cinta-cinta ya. Cinta. Ini iya. banyak yang nggak tahu tentang sisi lain tentang babi Darwin nih. Wah. Eh sebelumnya terima kasih buat wow banget. Wah, eh, thank sponsori. you, wow banget, benar Tapi yang belum tahu Mas Darwin, Mas Darwin ini apa, Han? Jelasin dong. Dia adalah komika udah senior juga. Sempet jadi ketua. Sekarang siapa ketuanya Mas? pepi-pepi Oh. Eh dulu aku jadi ketua lucu loh. Lucu. Gimana? Lucunya gimana? Lucu. Nih? Jadi waktu itu aku di rumah sakit nih. Ah. Lagi sakit, lagi tipes, belum ada corona. Waktu oh. Itu. Uh, lagi tiba di rumah sakit, terus ada pemilihan ketua stand up Oke, okay. tiba-tiba di grup rame itu di grup rame selamat Bobby selamat Bobby selamat, <tuk> selamat apa? Lalu lagi di rumah sakit? <tuk> di rumah, gitu. <tuk> Kok diselamatin? <tuk> oh, oh itu ada keluarga yang sakit. Uh, aku aku. Oh, aku oh, dia tiba -tiba. sakit terus tiba-tiba ternyata aku jadi ketua stand up uh, Dan nggak bisa nolak kan posisi Baik. di rumah sakit <tuk> gitu loh. Tiba-tiba selamat terus aku nanya apa dasar dari aku bisa jadi ketua stand up Ketuanya aku, akhirnya namanya Widinugroho. Oke. Okay. Jadi dipilih karena kita berdua Kristen. No. <laughs> ya <laughs> karena, karena jauh dari unsur. <laughs> uh, Jadi, kenapa kepemimpinan? <laughs> enggak, karena sudah yang mayoritas sudah menjadi pemimpin negara. Oh iya ya, benar. benar. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Dan orang Jawa ya. Ah, benar, <laughs> biar agil. <laughs> uh, <laughs> terus tapi secara tidak mau harus menerima. Uh, uh, uh, berapa tahun tuh bang? Aku dua tahun. Jadi... Um, Kapan tuh Tahun... 2015 sampai 17 oh Ulang kita masih malu. kita masih ngapain kita masih gini pak SMA <laughs> <laughs> <laughs> tapi ada gebrakan uh, ketika Mas oh, di akhir jabatanku aku bikin stand up night terbesar se-indonesia wuh wow, sun terbesar uh, ya dengan penonton 4200 Wah wow, udah ngalahin kampanye <laughs> <laughs> satu tertarik untuk mengundang Mas Bobi Darwin eh. karena komika itu Tem pasti kayak ada berang berangnya dengan cewek gitu ya, ya. <laughs> <laughs> iya, karena kan kemarin tuh pernah kesini dia kan, oh iya. dia tuh, eh lu tujuan komika tuh apa? Wey, gitu iya, dia, iya. Hati kan, yeah. Oh dia. saya ke dalam matikan, kayak saya gitu, abang kenapa? <laughs> saya nyari komika ini untuk nyari cewek. Oh iya, iya, iya bantuin ya? <laughs> kan banyak kan random setiap uh. orang tuh untuk jadi artis ada uh. gitu. Mas Bobi kan aduh kalau kalau di kesenian di stand up comedy nah. jadi, uh, apapun tujuannya itu bisa tercapai asal lucu Oh uh, iya iya uh, pasti pasti uh, dong oh, uh. bahkan hampir banyak komedian pasti pasti adalah pasti adalah di luar sana yang uh. punya cewek lain mm. kalau komedian nggak punya cewek lain berarti nggak lucu uh berarti selama ini gitu. ngentot modal lucu, gitu. gitu. <gifat> harta harta ketawa. kita <coughs> <coughs> gitu kan uli. Hmm. oke okay. nah, awal awal karir percintaan yang jalan. Uh, <coughs> karena komik kan udah. <coughs> iya benar benar. <coughs> ya kan stand up ya. iya <coughs> iya. Ya uh, masih ada youtube youtubenya. terus kita mengulik mengulak yeah. mengulik kemana? <coughs> mengulas baliklah tentang pacarannya nih, hmm. Mas Bobi sebelum komika berarti. iya <coughs> yeah. uh -uh. yeah sebelum, sebelum komika, ya, apakah harus, seperti komik ya. <laughs> <laughs> pasti dong lah oh, uh, saya pengen ini tapi itu iya ah. banyak ditolak ya <laughs> sebelum <laughs> tapi minum ya boleh boleh uh, pacar Bulu pertama pacar pernah ditolak aku jadi kesannya sombong tapi ini beneran ah, ah. jadi dulu itu aku jadi cinta pertamanya cewek. wih jadi cinta pertama cewek itu yang tetangga ku tu sendiri. <tuk> tetangga Tapi sekarang udah sadar deh. Uh, enggak. <tuk> Masih Ode. bisa dia <tuk> Hai itu sebelum lucu aja udah itu dia tolong. <tuk> Terus. sekali <tuk> ya. Itu itu SMP itu SMP. Oke. Okay. Tahun berapa itu bang? Eh, tahun berapa? Jangan lupa aku. Dua an ada. <tuk> uh, -an ah, -an SMP lah. Oh. Ah. Oke okay, siap. Terus. Uh, uh, putus gara-gara aku kan punya rumah di Malang hmm. ya. terus di sebelah rumahku ada tanah kosong itu ah. so, tanahku juga iya. terus mau dibeli sama bapaknya cewek ini Oke okay. terus, terus sama mama aku nggak boleh jangan Kenapa? karena itu warisan itu oh. kan. nanti buat tabu kedepannya ah, okay. akhirnya nggak tak bolehin, beli kan disuruh putus gara-gara <laughs> tanahku gara-gara nggak -gara, boleh dijual ya <laughs> Oh, berarti ini ada kongsi antara mer apa, calon mertua <tuk> dengan bapaknya, <mas. tuk> Jadi, kita petapa putus gara-gara tanah alasan-alasan ya? alasan gak? Petugas gak? Petugas gak? kecewek pas Petugas ya ah. pas mutusnya. yang mungkin ya. Jujur, ah. tanah, mungkin. Eh, uh, <tuk> <tuk> yang dong mungkin gak? tanah nggak mungkin gak? enggak gak? Petugas gak? Petugas <laughs> Hata -hata. Ya, ya putus saja, putus saja. Eh, uh, lebih itu menjauh, menjauh. Oh, okay. aku, aku, aku, aku, aku, aku tahu nggak, nggak tahu arahannya kenapa hmm. tapi menjauh. Terakhir akhirnya dia sendiri yang ngomong gitu. Oh, dia tahu terus. Uh, nah, ya. terus. Bapak pun larang aku pacaran sama kamu. Kenapa? Karena tamu nggak boleh di Anjing gara-gara tapi tak jelasin itu. Lo tanah gini warisan gitu, enggak? ada jelasin, masalahnya bisa ke notaris tuh. Aduh, tapi Mbak itu lain itu cinta pertamanya iya okay. Maksudnya ini tumben loh ya kan iya masalah masalah tanah gitu loh bisa okay. <laughs> jadi kalau di sini paling biasanya tata ya eh, Ta ya apa tahta. kasta kasta, kasta. Oh, kasta. kasta. kasta. Oh, iya. di sini kasta nah, sama iya. dengan agama <laughs> tanah <laughs> tapi udah dapet gitu ya smp nah. nah, <laughs> udah udah, udah. <laughs> Nggak, nggak ada chat uh, uh, mas ya aku kangen nih <laughs> nggak ada setelah uh, itu dulu sempat deket sempat deket lagi sebelum uh. dia nikah okay. jadi kayak dia melaku, apa, kayak pelampiasan kayak kalau dia nggak mungkin kita deket lagi hmm. sama Bobby atau gimana uh. Terus kita deket lagi udah deket-deket udah udah positif dong aku dong. udah udah wow. mm -hmm. ini mulai ke arah, arah. jadi nggak taunya cuma itu tadi cuma jadi pelampiasan aja dia bilang e, seminggu lagi ya nikah anjing. seminggu lagi tapi yang penting dapet sebelum dapet. seminggu itu nah, iya iya buat-buat ya, telinga buat lah dikit <laughs> gitu buat di mata mirip ya alisnya alisnya, alisnya lah, iya. lah ya jangan-jangan mirip sekarang sama tahinya <laughs> tahinya lucu bro <laughs> Itu cinta SMP nya dia, ya. sma mungkin lebih ganas, lebih ganas. Gana. Sudah, udah, ini Sudah udah, udah, barbar sejak dini, kayaknya putusnya gara-gara tanah sma putus gara-gara ini, kayaknya sma itu, ngeri aku pacaran tuh 4 tahun ya, mulai mulai awal Apa SMA. Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Apa putus gara-gara dia selingkuh sama tentara uh oh, tentara ya wuhh oh. uh. tanah tentara oh, jauh pak bener-bener <laughs> <laughs> nah, ini lain lagi <laughs> ya. lain. maksudnya kenapa uh, itu tahu di selingkuh dengan tentara kok bisa tahu mas Bobi uh, aku melihat sendiri karena waktu itu aku uh, lagi balik ke Malang uh -huh. ya. lagi balik ke Malang terus mau ngasih surprise gitu tiba-tiba uh -huh. datang ke rumahnya gitu <laughs> <karena Tentara>. juga, <laughs> gak ada Katanya, iya. Ternyata, <laughs> ya, deh, berasal, nah. <laughs> ternyata lebahnya <laughs> astra. Bah tentara, iya, tentaranya datang. Oh, udah, gimana Ini tanah milik negoro. tanahnya <laughs> ternyata, <laughs> ternyata, <laughs> ternyata dia gak ada di rumah, oh gak ada oke. di rumah. Katanya upacara uh, lagi ada kan? Hindu, dia upacara. Oh. Terus aku mau balik, terus melewati konter. Uh, ada temen yang punya counter aku lewat itu terus aku lihat motornya dia kan wah ini pasti sini ternyata nggak ada juga ternyata pas aku nunggu di counter itu dia datang apa cowoknya itu tentara bro. Ah, terus ah, nah itu hmm. yang bisa Mas Bobby perbuat apa awkward moment pasti iya pas ah, aku diem aja ada ah, put sini, oh, sini. guys <laughs> ini ini <laughs> harus di upload di TikTok iya. Oh, ya. ya. <laughs> belakangnya slow motion ya <laughs> <laughs> Jadi, Papa, Ya, gitu, ya aku ya. bilang ke dia Uh, dia nangis, dia nangis, nangis tuk, karena nangis ngerasa, ngerasa. bersalah. Terus aku bilang ke dia, e kamu harus bahagia sama dia. Ya udah uh. kamu nggak apa-apa sama dia, kamu harus bahagia sama dia. Tapi yang satu hal yang harus kamu ketahui, nggak <imitos> ada cowok yang cintanya melebihi cintaku kamu. Terus dia lagi nangis. Kelak. Terus dia, ya udah kita putus. Aja. <risa> <laughs> terus Mas Bobi, iya gitu. <risa> <tuk> Dan itu adalah. Salah, bukan salah satu. Itu satu-satunya alasan kenapa kenapa aku memutuskan tinggal di Malang. Tidak, nah, hmm. dia kan pindah ke Malang, pasti transisi hmm. dong. Apa pernah di Malang sebelumnya, Bang? Dulu SD sampai SMP di Malang. Nah, okay. Oh, berarti uh, udah biasa ya? Tadi uh, biasa. Emak uh, belum mengenal dunia Malang kota, kan? Aku kan di Kabupaten, hmm. di Malang Selatan, loh, uh, so. jadi pas uh, memutuskan untuk pindah ke Malang aku kuliah di Malang dan tinggal di Malang Kota dan ternyata beda banget sama di Bali gitu yeah. dengan apa yang aku alami di Bali kayak uh -huh. di Malang itu masih ada kos-kosan Putra gitu. <laughs> ya Putra oh, oh, Putri ada, uh, ya Oh gitu ada ada jam malam ya Oh lebih <laughs> lebih susah saya ini yeah. untuk uh, yang di kurang <laughs> seks bebas bu uh, ada kos-kosan bebas ada ya uh, tapi uh, mahal uh, uh, <laughs> <laughs> nggak bebas boleh ngekos kos boleh nggak gitu ya sulit. So, komedian sulit. <laughs> <laughs> Tapi oh. uh, aku apa ya eh uh, ini ngomongin cinta lagi. Iya. Nah, cinta yang cinta setelah, setelah itu Setelah tuh. itu, setelah itu tuh, kan ya. sulit nih ada kosput putra putra hmm, putri putri. Uh, aku nyari kos yang bebas, nyari kos yang bebas. Terus aku gabung komunitas musik. Oh musik dulu. Jadi uh, oh sebagai apa nih? komunitasnya aja aku juga dulu sempet punya band di Bali, nah. band indie juga oh. udah ngeluarin lagu juga Woy. terus Woy. ya kira-kira aku mau kan, pindah ke Malang bubar terus di Malang aku gabung komunitas musik waktu itu J-Rock Star wuih aku nge-fan J-Rock pasti uh, gini dong uh, ada jugu jawab <laughs> panik. kalau <laughs> oh. J-Rock <-Pans>. so, <laughs> kan ada juku. kalau aku harap tenang <laughs> apa apa itu harap tenang apa uh, harap tenang ada, ada, uj ada ujian enggak uh, <laughs> <laughs> pernah ujian ya anjing <laughs> oh harap tenang <laughs> <laughs> <laughs> terus uh, di jarot itu punya pacar punya oh satu komunitas satu komunitas eh beda komunitas lain dia dia komunitas, komunitas jarot tar juga tapi dari kota lain jadi oh. kan kita selalu ada catering nasional oh, atau iya. catering jawa timur kamu hmm. komunitas lain terus pacaran tiga tahun juga Tahun, tapi putus gara-gara tak tinggal nikah sama cewek lain. Wah, mas Bobi sekarang yang ninggalin dia nih, pedang gitu <tuk> Kayak dari kar dari dulu kan uh -uh. kita yang ditinggal oh. terus. Sekarang saya hey, <tuk> nih bahwa nggak hanya tentara itu. Tapi pekerjaan Mas Bobi, waktu itu, masih kuliah? Masih kuliah. Oke. Okay. <laughs> pun bisa mengalahkan tentara. <laughs> Ikutlah komunitas. Berbekal lagu meraih mimpi. Meraih mimpi. Iya. Dari mana, mengalahkan terpesona ya. Hahaha. <laughs> Terus tak tinggal nikah itu. Uh, ternyata, akhirnya dibalas cu. Ditinggal lagi sama istriku. <laughs> jadi sulit, sulit eh, mantan istriku, anak band, anak band, dia, dia yang ikut komunitas enggak, enggak, dia anak dia. band ya, dia anak dia, band, dia vokalis, heeh, uh, uh, uh. akhirnya dia selingkuh sama gitarisnya. itu posisi udah nikah, udah nikah, entar dulu. kenal dia di di jirok juga, G enggak, di komunitas. Enggak kenal nah, di uh, kenal mm. si istriku. Yeah. Ah, aku kenal istriku gara-gara ada temenku anak jerok uh, sama uh, istriku. Okay, Lalu, cuma dia gak berani kayak jemput-jemput gitu. Oh, jadi dia nyuruh aku <coughs> jemput. Jadi kayak jadi <coughs> <coughs> <coughs> yani aku temen, ah, apa ini? <coughs> abi, <jemputin dia>. <coughs> <coughs> jadi aku yang jemputin dia. Uh. Ya, <coughs> jadi aku nyeput ceweknya, bawa ke temenku, terus nganter pula jemput. Dapat Akhirnya lama-lama capek karena nggak nggak ada duit. Ya udah gentot. Ada ada, aja. <kamu> emang eh, jahat kang ojek nih ya. Ah. <risi> dikasih duit bro. <laughs> iya terus dalam lah. Gitu. <tis> <Iyi>. <tis> <h'>, taris, terus uh, dia selingkuh sama-sama tadi gitaris. gitaris. Ya. Kayak kayak emang kalau anak band selingkuh harus sama gitaris gitu, jangan sama drummer. Gitu. <tis> kenapa kenapa tuh? Mas? Ya gitaris lebih romantis. Tuh. Aduh, oh, iya, kita berdua ini iya. drummer lebang. <risi> Aku juga drummer. Oh. Iya. Bener bener enggak uh, uh, romantis kan saya semua aja sih. Kalau kita kan enak bisa ngapel ke benernya ya. bahwa kita. Kalau ya. drop masa bawa. Enggak <laughs> <laughs> romantis yang kita gitu. enggak enggak romantis <laughs> bener nih. Justru semangat <laughs> Kalau dia marah tak, double pedal. Guru <laughs> <laughs> <Bro>, pedal batamu. Iya <laughs> <bisa>, bener bener <laughs> ya, ya, juga itu, itu jadi akhirnya uh, dan yang lucu adalah si gitaris ini eh, kenapa nih? Si gitaris ini temanku SMP. Oh, dan tetangga, ya. terus terus tak jadi gimana? sekarang mantan A -a. istriku Aikah? jadi tetanggaku <laughs> bisa gitu ya bang ya bisa <laughs> <laughs> jadi kalau aku berangkat kerja ngeliat dia jatuh itu kayak ini eh, mantan istriku <laughs> <laughs> tetangga <goye> eh mantan <laughs> <laughs> mantan <goye> ini hebat loh biasanya kan pacar mantan oh, ya gitu. mantan, mantan mantanku gitu kan ini mantan istriku tetangga. tetangga jadi tetangga jadi kalau mereka sekarang lagi berantem kan mereka nikah punya anak kalau mereka lagi berantem suaminya ke rumah minta solusi <laughs> Bro dulu gimana bro <laughs> Rumput tetangga Tapi bisa itu kayak gitu Bang ya? Bisa. Aku awalnya ya awal 3 2 3 bulan awal itu agak belum <laughs> rhyme tapi lama-lama berdamai dengan keadaan kayak waktu itu aku posisi udah jadi stand up comedian okay. terus, yeah. uh, terus uh, aku tahu ada itu trik-trik untuk uh, menulis materi adalah tragedi plus time sama dengan komedi yeah, gitu yeah, yeah. kita harus berdamai dengan keadaan lama-lama tak pikir kalau cuma dibikin aja gak jalan-jalan ini harus uh -huh. jadi komedi nih uh -huh. harus dibikin uh -huh. bikin. <kuh> dan materi itu yang bawa aku ke Suca. Oh uh, itu yang meloloskan uh, Mas Bobi materi tentang aku duda gitu uh, uh. tentang istriku jadi tetanggaku ya kan kan terus menang suca terus Mas Bobi balik ke rumah terus nggak itu loh kita berdua yang mengalami nggak gitu dia <laughs> Enggak, iya siapa tahu ya siapa tahu kasih nonton Indosiar gitu ya Lucu itu cuy mantan mertua bagaimana aja <laughs> mantan mertua itu tuh nggak tahu kalau kalau acara di Indosiar itu taping <laughs> oh, oh, oh dikiranya live ya dikiranya live jadi pas aku promo nanti malam jangan lupa nonton ini ada saya di dunia gitu <tuk> itu. itu padahal kan udah selesai udah udah ah. eh, settingnya udah dua hari yang <tuk> lalu, yeah, yeah, yeah. baru bertaya hari itu terus mantap waktu aku yangponku dibilang Bob semangat ya jadi <tuk> <tuk> <tuk> nanti mama mau nonton apa orang satu kampung <laughs> menyewa proyektor <laughs> terus <laughs> yang tua <laughs> tuh yang tak bahas anaknya seling <laughs> ya padahal orang satu kampung udah datang masih malu. malu masih malu masih orang-orang kampungnya datang pertama hey, ibu Pas tahu pak tadi oh gitu cerita ceritanya gitu tapi ngomong-ngomong dia mau buat show lagi iya ini kan aku lagi jalan stand up tour penawar dan ini kota terakhir mas kota terakhir finalnya di malang finalnya di malang dari malang ya malang aku tapi udah rencana udah rencana Sebenarnya pernah tidak enggak sampai Desember, harusnya April, dan gara-gara Gara-gara Corona anjing, Corona ini emang ya gimana? Ini sulit, Gara-gara Corona dan pemerintah, aduh Hahaha, pemerintah mana hahaha. Polandia Hahaha. Uh, uh, jadi eh. uh, perawalerti akhirnya mundur sampai Desember. Okay. padahal ketik padahal aku udah ngerencanain tahun depan nih 2021 aku hmm. bikin spesial show uh -huh. oh, okay. kayaknya nanti di pertenganan pertahan, 2021, 2021. Hmm. bikin spesial show judulnya yakin nikah Fee. yakin nikah? sama tanda tanya oh. yakin nikah oh. Eh yakin nikah <laughs> oh. yakin nikah? <laughs> uh, yakin nikah nggak sih? <gulau gulau> Bali, uh, kalau balik uh, kalau balik-balik kan cair <gulau <gulau> <asli>. <gulau> <gulau> Tidak, pasti ada filosofi dong Mbak uh, kenapa kok namanya yakin nikah ya itu uh, karena eh uh, uh, menikah dengan pasangan yang tepat ya yeah. dengan pasangan tepat itu eh uh, yang aku ketahui cuma eh uh, cuma paling 10-20 persen orang yang nikah dengan pasangan yang tepat sisanya bikin uh, uh, harta uh, kayak gitu uh, ya pasti manu -manu. sisanya adalah orang yang tujuan menikahnya adalah merubah kita. enggak? Kayak maksudnya kayak aku pemabuk. Okay. Hmm. terus ada cewek yang mau tak nikahin kayak aku Smart. harus bikin bobi berhenti mabuk. Oh, kayak aku okay. harus, harus bikin ada tujuannya benar -benar, benar -benar. Nah, sisanya kayak gitu. Kayak, nah. uh, kayak aku harus bikin bobi lebih, lebih apa beriman gitu-gitu. Hmm. Dan itu yang susah banget, Bro. Susah banget dijalani, karena kita akhirnya meninggalkan sesuatu yang kita sukai, eh, apa aja, kita sukai, dan uh -uh. yang kita sudah lalui sebelum kita kenal si pasangan ini. Benar-benar, iya, benar-benar banyak, banyak kejadian, banyak kejadian, apalagi di dunia stand up, ya, yeah. di dunia Teman-teman, gue gak kenal komedi itu yang setelah menikah, iya, yeah. dia akhirnya gak stand-up lagi enggak boleh keluar sama istrinya. Ya, keluar itu, keluar itu keluar sering sama. sih ya. Iya, iya. Banyak-banyak banyak. Iya banyak, uh, banyak. Itu, itu itu itu enggak masalah itu itu itu pribadinya mereka. Ya, ya, ya, yang bener. aku pertanyakan adalah eh uh, mereka berarti tujuannya menikah adalah saling berubah gitu. Iya, ya, ya, uh, benar. Uh, kenapa aku bikin yakin nikah karena aku dapat istri hmm. yang benar-benar tujuannya adalah sampai tua sama-sama. Uh -huh. uh, bahagia sama aku hmm. dia nggak ada sedikit pun merubah aku. bahkan dia aku, aku minum ini aku aku kan pemabuk nih Oke okay. yeah. uh, seminggu aku nggak mabuk dia nanya kamu nggak minum <laughs> <tuh> berarti dia mendukung dong Uh, yeah. soalnya kayak ada teman bahkan di rumahku itu hmm? di yeah. rumahku itu jadi tempat temen-temenku minum di kampung minum mm -hmm. jadi kalau teman-teman mau minum ya silahkan di halaman rumah mm -hmm. uh, kalau aku nggak ikut minum aku di dalam mm -hmm. itu kadang-kadang istriku sama kok di sini Anak lu keluar minum-minum Oh, oh iya dia mendukung lho. Uh, ya iya. karena uh, emang tujuannya dari uh, dulu nggak ngerubah Mas uh, Bobi uh, terus aku stand up hmm. gitu kalau aku nggak datang ke open mic gitu di, kok nggak datang sih anak-anak uh. gimana gitu iya. kamu harus dateng iya gitu. bener, bener nah ke uh, hal-hal macam kayak gitu tuh yang mau tak bahas nanti dia kenika kayak eh uh, bertahan dengan Eh, memilih itu gampang. Ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi bertahan dengan pilihan yang salah itu susah. Wih. Ah, benar, susah. susah. Itu sangat relate ya, uh, uh. Yeah. Pernah Anda ya? Anda pernah? Adanya yang bucin-bucin yang ngebulin rokok, terus <laughs> akhirnya Iya, Mas Zul, tapi <laughs> kan saya belum nikah, Bos, oh, iya. Ini aja udah kayak gitu, <laughs> Jock. <jangan> <laughs> Itu dah, nah yang seolah. paling aneh kayak gitu tuh Yang paling aneh adalah Ketika kita masih pacaran aja udah kayak itu Kenapa kok sampai nikah gitu. Iya iya bener-bener Kita benar. udah tahu apa resikonya ke oh, depan oh. Ya. Kita kayak berani aja oh. gitu loh Temenku ada loh yang dapat kekerasan loh Dari pasangannya loh Sampai di Itu sampai disusuk jarum pentul Beneran tuh mas Kontolnya <tuk> Jadi disusuk di, di, di, di, di, di, di, di, Dan mereka menikah kayak Kok bisa iya? Yeah. Kayak udah tahu resikonya ah. bakal bakal masuk penjara, dilakuin ah. gitu ya? Uh, hmm, kayak gitu. tiketnya gimana nih, Bang? Ini show di Malang, di, Malang kan? di Malang doang, di Malang doang apa di mana di Malang doang? Di Malang doang nanti, uh, tiketnya udah kurang untuk perisal lima puluh Oke, lima puluh satu orang, mm -hmm. tapi yeah. yang bawa pasangannya yeah. 50.000 lima dua orang. Oh. Tuh, untuk anak-anak Malang ya kan? Iya, iya, anak UMM uh. UMB. anda kan Malang juga Iyi. Mas. Ini Uner, oh. eh, Uner Surabaya. Nah, ya, sudah, UTS, UTS, UTS, satu Iyi. orang satu orang UTS, UTS, UTS, UTS, UTS, UTS, yang UTS, UTS, UTS, UTS, UTS, UTS, UTS, UTS, UTS, UTS, UTS, UTS, UTS, tuh kapan lagi kalian ya? Iya, saya mau ke sana Pak, iya. tapi nggak punya jodoh. <laughs> oh, punya, belum punya. Duh, bisa nyari. Iya. Jangan lupa 26 Desember yang di Malang nonton penawar Leti. Eh, yang di Malang teman-teman. Uh, dan persiapkan diri untuk tahun depan untuk menerima juk-juk tentang pernikahan. Uh -huh. Berarti Benar. setelah penawar Leti selesai? anda harus punya pacar ya harus. untuk nonton tournya uh, ini soalnya Mas Bobi loh saya dapet kortingan Oke kangen Bang ini waktu yang sangat terbatas padahal kita pengen bincang-bincang yang sangat uh, banyak iya. Oh iya pasti juga buat wow, wow oke okay, wow. wow dan ini juga tempat apa? tempatnya di Hotel segara, segara mandala, mandala Jembrana. siap Paletine. Penawar nanti yeah. okay. uh, baru terus ke apa tadi yakin. prepare yakin nikah nanti yang tampil orang-orang yang punya masalah di kayak gitu pada tahu enggak pengen enggak bisa ngaceng mungkin suaminya gak kan sulit-sulit. siapa tahu jadinya kan? iya, iya. iya. PP-nya dikasih emblem. Itu kep emblem cek pistol. Kalau begitu slang-nya <tentu> sama sulit. Remon suremon. Kayak gitu-gitu. <tentu> <tentu> Kalian anak malah harus nonton, yeah. jadi kalau nggak punya pasangan, cari sekarang pasangan. Iya, yeah. biar kalian bisa ngakak dengan pasangan kalian. Iya, oh, oh, mantap, yeah. mantap, mantap bisa biar kalau pulang oh jadi yang harus dipersiapkan sebelum nikah itu ini nah ya, itu bener. loh kapan lagi kalian ya oh, Iya. <laughs> jadi nanti sekali. pas nikah nanti halangannya apa aja ah. ini, ini, ini, ini, oh, ya. okay. jadi ada persiapan ya, kan iya benar kalau perlu kalian private di situ <laughs> <laughs> pas mas bobi pas mas bobi mau pantslen ah itu lah itu private, private. <laughs> <laughs> oke okay, pak okay, okay. okay, apa lagi apa lagi oke okay, kita uh, terima kasih kepada mas bobi oke okay. ya. semoga sukses penawar leti finalnya Amin. dan progres ke kapan nikahnya ya yakin nikah yakin nikah kapan nikah kapan nikah tuh pertanyaan sulit Pak sulit uh -huh. kapan nikah <laughs> ya kalau enggak Senin Senin lah <laughs> terima kasih yang nonton jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like dan share ke teman-teman kalian ya Mencari. yang punya anak Jawa terima kasih <laughs> <laughs> ya gak sih ya kan oh, oke okay. dan oh, oh. jangan lupa untuk subscribe channelnya Mas Bobby juga oh, di oh. Bobby Darmin Mas ya lantas di bawah kan oke okay. okay, okay, jangan lupa juga buat like di, uh, di Facebook yang tidak aktif kita <laughs> ada tiga kita di catatan naskur <laughs> kakinya <laughs> ini iya, ya oke iya, nah. hey, nama saya Fani Hal saya Gus Chris saya Bobby Darmin oke okay, untuk diri dari kamera terima kasih dan sampai jumpa thank you